Halo pemirsa, selamat datang di channel gadget Abadi Pada minggu kemarin headset gue tiba-tiba mati sebelah Gue juga gak tahu sih kenapa penyebabnya Mungkin karena faktor umur atau karena sering ketarik-tarik pas gue bawa tidur Jadi kabelnya mulur dan rusak Dan saat gue lagi scrolling di e-commerce Gak sengaja lihat iklan produk harga promo berupa headset yang harganya cukup murah ya Ya ini seharga cilok lah saat gue beli, harganya 5 ribuan Tapi itu bisa naik kapan aja sih Biasanya itu untuk keperluan toko saja untuk menaikkan rating produknya Ya lumayan lah, bisa untuk mengganti headset gue yang rusak sekaligus untuk menghemat biaya pengeluaran bulan ini Dan ini dia headsetnya Sudah ada di tangan gue, kemasannya cukup sederhana sih hanya menggunakan plastik ziplock, headset ini ada mereknya mereknya Realme. Tapi gue nggak tahu juga sih ini headset beneran dibuat oleh Realme atau bukan. Yang jadi pertanyaan gue tuh kok bisa ya untuk memproduksi headset, nyewa karyawan dan segala macam keributannya. Tapi bisa jual produk dengan harga yang sangat murah. Tapi gue pernah becus. Baca juga sih bahwa produsen di Cina itu memiliki prinsip yang berbeda dari negara-negara barat Yang dimana produsen asal negara barat itu kalau jual produk biasanya super mahal Bahkan hanya untuk sebuah headset ada yang harganya sampai 15 jutaan Tapi itu biasanya sebanding sih sama kualitas barangnya dan yang pakai biasanya para kaum sosialita dan kalau prinsip produsen Cina ini memiliki prinsip yang bersahabat dengan rakyat Jelantah. Jadi si Cina ini ingin membuat semuanya bisa menikmati. Dalam penjualannya biasanya produsen Cina akan mendapatkan keuntungan yang sangat minim di setiap penjualannya. Tapi si Cina ini tidak peduli akan hal itu. Yang penting produknya laku. Dan boom, ternyata strategi si Cina ini membuahkan berkah juga si buat si Cina. Mungkin dia dapat doa dari para rakyat jelantah kali ya. Produknya berhasil membanjiri pasar di seluruh penjuru dunia. Semuanya made in China. Yup. Kembali lagi ke topik pembahasan kali ini. Gue akan membahas kualitas headset ini. Untuk material produknya pas awal gue buka, terasa khas produk murahnya. Untuk pengaman di bagian jacknya ini terbuat dari karet dengan tekstur yang cukup keras. Dan tidak lentur, ya. Maklumin aja lah, produknya juga murah harganya, ya. Untuk kabelnya, pas terusan dari ceknya cukup bagus, kabelnya lentur dan besar, tapi pas di bagian pencetan dan mic, kabelnya berubah menjadi kecil begini, ya. Teman-teman, ya, menurut saya ini menjadi sangat ringkih pada saat ketarik, bisa saja putus kabelnya. Untuk material di speakernya, covernya terbuat dari plastik biasa berwarna hitam dan karet earboardnya pun juga menggunakan karet biasa. Tidak ada material premium di produk ini karena memang targetnya marketnya untuk produk murah. Untuk suaranya kalau menurut gue ya cukup, cukup lah untuk sekedar menikmati suara di headset daripada pakai headset yang mati sebelah kan bikin sakit di kuping ya. Ya, mending pakai headset yang 5 ribuan ini menurut gue sih. Ya, cukup worth it lah untuk harga 5 ribuan ini sudah dapat headset baru untuk menggantikan headset kita yang rusak ya teman-teman. Ya, untuk video review headset 5 ribuan pada video kali ini, saya cukup cukupkan segitu dulu. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya.